Zodiak cowok yang suka cari perhatian. Selanjutnya kita mengambil kepada kartu yang kedua. Selanjutnya kita akan mengambil kepada kartu yang ketiga. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang keempat, zodiak cowok yang suka cari perhatian. Jika kartu perzodiak yang sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh masing-masing zodiak. Di sini kita akan mengambil kepada kartu support energi zodiak yang pertama, selanjutnya kepada support energi zodiak yang kedua. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak cowok yang suka cari perhatian. Di sini, satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini, kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama, zodiak cowok yang suka cari perhatian adalah Nine of Pentacles ataupun sembilan koin. Secara umum, nine open takal itu diartikan kondisi berkecukupan, kondisi stabil, dan suka mencari perhatian dengan kondisi keuangan yang memadai. Dan di sini sesuatu yang ia akan jalankan akan membuahkan hasil. Jadi untuk zodiak yang pertama, ia mencari perhatian dari seseorang yang ia sukai ataupun yang ia sayangi serta yang ia jadikan target sebagai calon pasangan dengan cara memperlihatkan keadaan materinya ataupun dengan memperlihatkan semua hasil jari payah serta memperlihatkan siapa dirinya dan memperlihatkan keuangan yang telah memadai pada dirinya dan dari segi ini zodiak yang pertama juga akan memanfaatkan materi yang berkecukupan untuk mendapatkan seseorang calon pasangan ataupun untuk mendapatkan perhatian dari seseorang dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Cup cara mempunyai Queen of Cup itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini kelihatan zodiak yang pertama suka mencari perhatian dari seseorang yang ia sukai dengan cara memperlihatkan sumber keuangan yang memadai ataupun materi yang berkecukupan kepada dirinya dan di disini dukungan yang ia dapatkan tidak lain dan tidak bukan adalah dari seseorang wanita yang sudah matang pikirannya yang bisa saja orang tua ataupun saudarinya. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di devil. Secara umum di devil ini dapat diartikan keterbuayan yang membelenggu ataupun keterikatan di dalam suatu hal ataupun di dalam suatu pekerjaan. Dan di sini kelihatan bahwasannya zodiak yang pertama suka mencari perhatian dari. Calon pasangan yang ia sukai, ataupun orang yang ia sukai, dengan cara memperlihatkan materi yang ada padanya dan memperlihatkan keuangan yang memadai pada dirinya, dan di sini seseorang, wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya, memberikan support kepada zodiak yang pertama. Dan di sini, di Devil, menggambarkan ia akan memperlihatkan materi yang membuat calon pasangan akan terbuai dengan materi serta keuangan yang ada pada dirinya, yang kondisinya berkecukupan. Dan untuk zodiak yang pertama itu berada di angka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Libra. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah Three of Swords ataupun tiga pedang. Secara umum Three of Swords itu diartikan perasaan sakit dan terluka ataupun mengkontrol semua yang ada pada dirinya dan Suka mencari perhatian yang ada pada orang lain, dan di zodiak yang kedua kelihatan bahwasanya ia suka mencari perhatian dari orang lain. Itu disebabkan luka ataupun perasaan yang sakit yang telah diberikan oleh seseorang kepada dirinya, sehingga di sini ia mencari perhatian dari orang lain. Jadi, di sini mencolok kepada zodiak yang kedua, terluka ataupun sakit hati dibuat oleh pasangan, sehingga ia akan mencari perhatian dari dua ataupun perhatian dari orang lain. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of One. Secara umum King of One itu diartikan seseorang yang matang pikirannya ataupun yang lebih tua yang dapat dipercayai oleh zodiak yang kedua. Dan di sini menggambarkan zodiak yang kedua akan mencari perhatian dari orang lain itu dikarenakan pasangannya telah memberikannya sakit yang sangat luar biasa ataupun pasangannya telah mengecewakannya sehingga di sini ia akan mencari perhatian dari luar ataupun dari orang lain. Dan King of One adalah orang yang memberikan motivasi masukan kepada zodiak yang kedua untuk mencari perhatian dari luar, bukan dari pasangan. Dan The Devil di sini menggambarkan keterbuayan yang diberikan oleh seseorang ataupun keterikatan yang diberikan serta masukan yang diberikan oleh seseorang kepada zodiak yang kedua untuk mencari perhatian dari luar. Ia lakukan dan ia tanggapi positif. Dan untuk zodiak yang kedua itu berada di angka kelahiran. 21 Maret sampai dengan 20 April tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Aries. Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah Five of cup ataupun lima piala. Secara umum Five of cup itu diartikan berjuang melepas masa lalu dan melihat peluang yang masih ada. Dan untuk zodiak yang ketiga kelihatan ia mencari perhatian dari luar ataupun mencari perhatian dari orang lain. Itu bertujuan untuk melupakan masa lalu dan bertujuan untuk move on dari masa lalu. Dan di sini ia melihat peluang untuk membuka perasaan ataupun membuka hati kepada orang lain, dan disinilah ia suka mencari perhatian kepada orang lain dengan tujuan agar ia lupa kepada masa lalunya. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah page of swords secara umum page of sword itu diaktikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan di sini zodiak yang kedua mencari perhatian dari orang lain itu agar ia lupa kepada masa lalunya ataupun mantannya dan di sini tujuannya untuk mencari perhatian tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghilangkan trauma dan page of sword adalah seseorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang mendukung serta mensupport tingkah laku dari zodiak yang ketiga untuk mencari perhatian dari orang lain agar ia lupa dengan masa lalunya dan the devil di sini menggambarkan zodiak yang kedua mencari perhatian dari orang lain itu dikarenakan ia ingin menghapus masa lalu yang ada pada dirinya dan melupakan masa lalunya dan di sini seorang anak emosinya tidak lebih dari 15 tahun memberikannya motivasi dan support yang sangat positif dan the devil di sini menggambarkan zodiak yang ketiga akan terbuai ataupun akan terlena dengan perhatian yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya sehingga perlahan ia akan melupakan masa lalu dan move on dari masa lalu dan untuk zodiak yang ketiga itu berada di angka kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Gemini selanjutnya kita ke kartu zodiak yang keempat zodiak cowok yang suka mencari perhatian dari orang lain adalah Eight of cup ataupun delapan piala. secara umum Eight of cup itu diartikan melangkah di dalam diri sendiri menemukan jawaban di dalam sendiri sendiri dan melihat kebahagiaan yang tidak selalu kelihatan nyata jadi untuk zodiak yang keempat ia suka mencari perhatian dari orang lain agar ia tahu solusi serta jalan keluar dari sebuah permasalahan yang ia alami di dalam suatu kehidupan jadi zodiak yang keempat itu mencari perhatian dari orang lain tidak lain dan tidak bukan adalah agar ia menemukan solusi dari suatu permasalahan yang ia hadapi yang sudah sangat sulit untuk ia pecahkan di sini tujuannya adalah untuk bertukar pikiran kepada orang lain dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of Swords secara umumnya King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih tua dari Zodiac yang keempat. 4 zodiac yang keempat mencari perhatian dari orang lain bertujuan untuk memecahkan masalah ataupun menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi dan itu sangat didukung ataupun serta disupport oleh seseorang yang lebih dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya yang sangat memberikan respon ataupun support yang positif dan terdetil di sini menggambarkan zodiak yang keempat akan terbuai dan terbelenggu dengan jawaban ataupun masukan yang diberikan oleh seseorang yang lebih tua darinya untuk mencari perhatian dari orang lain dan bertukar pikiran serta untuk menemukan solusi dari suatu masalahnya dan untuk zodiak yang keempat itu berada di angka kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Virgo. Jadi di sini kita simpulkan bahwa zodiak cowok yang suka mencari perhatian adalah yang pertama zodiak Libra, yang kedua zodiak Aries, yang ketiga zodiak Gemini dan yang keempat adalah zodiak Virgo.